Suami jalan kerja, ibu gelar sejadah, ambil wuduq, sholat du, duha Biar apa? Rezekinya suami menjadi ber, berkah, Mau duit banyak, mau rezeki melimpah ruah, baca surat wakia Ya, sholat duh, sholat duh hanya 4, 6, 8, 10, 12, minta Jangan dua, lebih, harus ngelebihin Kenapa? Kalau orang yang kaya, kata Nabi Orang yang sholat duha'nya dua rokat, orang yang bakhil, katanya. Mau kaya, tapi urusan ke Allahnya sedikit. Tambahin salatnya empat roka'at. Habis itu baca suratul waqiyah. Coba kita lihat doanya sholat duha. ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh. Dekatkan. Yang dari atas, yang di dalam tanah. Keluarkan. Kita paksa Allah buat ngasih rezeki buat kita. Betul? Bib, saya udah sholat duha' sepuluh roka'at, udah. Doa, udah. Baca waqiyah, udah. Baca surat al muluk. Baca surat Bip, surat al-muluk saya sudah baca Baca surat apa lagi? Baca surat Ibrahim Selesai baca surat Ibrahim Bip, saya udah tujuh kali balik Baca suratul kahfi Selesai baca suratul kahfi Setiap malam Jumat Dari mulai asar sampai maghrib Saya baca suratul kahfi Berapa? Sepuluh, kadang sebelas kali balik insya Allah rezeki juga datang Yang penting udah ikhti Yakti usahanya udah tawakal semuanya sama Allah. Oh. Insya Allah. Jadi jangan pernah takut urusan rezeki mah, jangan takut. Masih banyak jalan menuju Mekah. Caranya kita cari ridho Allah lewat rezeki kita banyak. Caranya sedekah yang banyak. Jadi saya cuma doa doang kan Pak. Insya Allah kan rezeki Allah kasih kita kan selama kita masih mau yakti. Yakti Usaha laki-laki jalanin Pak. Selain dia ibadah, cari rezeki yang halal. Ibu bapak mau masuk surga nggak? Mau ikut masuk surga sama-sama nggak? Mau bapak bilang nggak? Masuk surga misri saya, ogah gafi. Kenapa emang? Di dunia aja nyusahin dibanding akhirat? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Tahu nggak di neraka paling banyak lagi abu, perempuan? Tahu? Kenapa hidup lo masih susah banget ya Suami atur nggak mau, dinasehatin nggak mau terima, kenapa? Bu, Bu belajar untuk nerima setiap apa yang diberikan sama suami. Ikhlas ribok, dikasih duit, ngomong seandainya istri ngomong, yang lipstik, aing bayar, ada nggak istri yang begitu ngomongnya? Ada. Ibu manggil suami apa? Siap. Bapak nebuda, ah, anak ancur, ayang, apa ayang? Ya pak, dipanggil sayang nggak? enggak maaf pak, saya punya istri manggil saya sayang pak. Istri saya kalau manggil sayang udah makan belum? Tuh, ya gimana nggak sayang orang model begini? Ini limited edition ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Panggilan itu juga pengaruh. Rumah tangga itu bisa baik, bisa buruk. Tergantung panggilan juga. Lu mau main bapaknya budak, bapaknya budak. sia sia Pak, bapak manggil ibu apa? Beben. Benar, Bu. Panggilan mesra, dong, Pak. Lihat, Siti Aisyah dipanggil Nabi. Siapa? Siapa? Bu yang pipinya kemerah-merah. Bapak jauh, ini dia. Masalahnya, istri saya hitam legem. Gak ada letak merahnya di mana? Iya, minimal dipanggilnya manis gitu. Manis, sweety, kan bisa? Jangan panggil hitam-hitam, jangan. Panggilannya mesra. Saya mau tanya pengantin, Neng dipanggil Aa siapa? Aduh ya Allah, ya Allah. Aa manggil Eneng Ayang. Ayang. Ah jadi ayang itu gue. Eneng manggil Aa apa? Peang. Eneng manggil Aa apa? Sayang juga lihatin ya, aja tiga bulan juga panggil gua. enggak ya ah. mudah-mudahan terus ya panjang jodoh ya Ah ingat tugasnya suami banting tulang cari rezeki untuk keluar bukan banting tulang is paham ya jangan apa-apa buat istri main tempeleng aja main caci maki binatang dikeluarin itu namanya laki-laki banci pak kalau ada laki-laki yang yang mulutnya binatang, main tangan, banci. Apalagi ada seorang yang seorang istri hidupnya udah tersiksa. Hidupnya udah tersiksa, udah yang nggak baik nih suami, salatnya nggak pernah, main tangan, ibu haknya untuk minta cerai enggak apa-apa. Haknya. Kenapa? Karena dia udah jauh dari syariat. Karena di dalam syariat seorang suami memukul istrinya boleh, boleh. Tapi tidak membuat bekas telapak tangannya pukul betisnya. Pukul gak boleh, perut ya gak boleh, wajah gak boleh, dada yang boleh apa? Kaki betis sama telapak atau punggung boleh. Kalau itu dia melanggar syariat, gak boleh. Seorang laki-laki main hantam aja, main pukul aja. Saya nggak lama nih di TikTok. Saya ngeliat ada seorang laki-laki sekuriti, lakinya security punya istri baiknya luar biasa gak pernah ngapa-ngapain hidupnya di rumah baru keluar sebentar disangkanya selingkuh disangka pulang, dicekek, dibanting wah habis segala-galanya tapi Alhamdulillah sekarang itu suami udah masuk di dalam penjara coba hati-hati pak, hati-hati ya karena seorang suami itu tenaganya kalah, perempuan kalah sama kita, kalah Ya, perempuan diomelin, dimendelikin aja nangis. pak. Tahu nggak perasaan perempuan itu kata Imam Ghazali bagaikan cermin. Perasaan seorang wanita ibarat cermin. Lihat, yang namanya cermin. Bapak tahu cermin kan? Bapak punya cermin di rumah, bagus nggak? Saat kita ngaca, dilihatnya bagus nggak? Bapak ambil batu, Bapak lempar, pecah nggak tuh cermin? Pecah. Bisa nggak kembali sempurna? Nggak lurus lagi, rapi lagi, nggak bisa. Pastinya ada bekas. Pastinya ada. Begitulah seorang laki-laki yang menyakiti seorang wanita, hancur hatinya. Dan saat kita buat salah kepada wanita, wanita itu istri kita, perempuan itu, pasti mudah memaafkan. Tapi tidak akan pernah meninggalkan bekasnya. Bekasnya pasti ada. Yang namanya perempuan itu paling senang nyimpen di dalam hati. Makanya lihat bapak perempuan kalau naik motor cerminnya kemana tuh spion? Ah? Kemukanya kan? Kenapa? Karena yang namanya perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu pak. Perempuan itu pasti mau ngelihatnya ke masa depan sama bapak. Gobelain loh. Tapi tolong spion itu buat keselamatan. Kadang kita bingung, Pak, kita kalau lagi naik mobil, naik motor, depan perempuan, lebih baik gue ngejauh dah. Ngejauh dulu, lebih baik. Udah duluan, naik duluan. Sen kanan, belok kiri. Sen kiri, dia lurus. Kan bingung kitanya. Perempuan itu kalau udah naik kendaraan, dirinya sama Allah doang yang tahu mau belok mana juga terserah lu.